Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan ini saya bisa kembali Berbincang-bincang dengan teman-teman Dan pada sesi ini Saya ingin melanjutkan tema sebelumnya Tentang kecerdasan tahan banting Kecerdasan adversitas bahwa ada beberapa orang yang terlalu asik dengan ketika sudah berada di zona aman. Tidak mau, tidak mau berubah, tidak mau beranjak ke level yang lebih tinggi atau ke zona aman yang lebih tinggi lagi. Seperti e, kemarin di sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada beberapa teman ketika disarankan untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah perubahan, e, mengulang, memperbaiki manajemen dan upaya-upaya yang lainnya, ya ada semacam penolakan bahwa ah, sudahlah cukup. Ya, ini sudah cukuplah. Segini ya, memang takdirnya udah seperti ini. Ya, emang ini udah nasib saya seperti ini. Saya, ketika ada orang yang e, kita datangi, kita bermaksud supaya kondisinya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Lalu, orang itu menjustifikasi kondisinya yang menurut saya dia sebetulnya mampu lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang menjawab dengan justifikasi takdir lah sudah nasib, eh, banyak sekali hambatan-hambatan, eh, dan berbagai alasan-alasan yang lainnya untuk mendukung apa yang selama ini dia lakukan. Untuk mendukung ketidakmampuan dia beranjak ke level yang lebih tinggi tentu sahabat-sahabat sekalian ya ketika seseorang naik ke pohon semakin tinggi pohon itu maka terpahan anginnya pasti semakin besar ya ada Anda naik eh, 3 meter dengan Anda naik di ketinggian 10 meter, maka goncangannya terpaan anginnya. Taruhlah bahayanya memang jauh lebih besar, ya. Namun, jangan sampai lupa bahwa ketika Anda sudah e, mencapai ketinggian, ya, yang lain e, naik di pohon itu hanya di ketinggian 3 sampai 5 meter, tapi Anda mampu naik ke ketinggian 10 meter, memang terpaan anginnya lebih besar. Memang potensi bahayanya lebih besar. Tapi potensi keuntungannya juga jangan dilupakan. Jauh lebih besar dibanding mereka yang hanya naik di ketinggian 3 atau 5 meter. Apalagi dibanding dengan mereka yang tidak berani naik sama sekali, tidak merasakan sensasinya, tidak merasakan keindahannya, ya. Dan kalaupun dia mendapatkan sesuatu, hanya menunggu kebaikan dari orang-orang yang naik, ya, dijatuhin, dikasih oleh yang naik, ya dapat. Tapi ketika tidak, ya dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu. Jadi terkadang uh, ungkapan semakin Tinggi sebuah pohon semakin tinggi, terpa, semakin tinggi terpaan anginnya. Ya, itu menjadi apa? Uh, moto yang menakutkan, padahal sebetulnya tidak. Ya, uh, moto itu tidak lengkap sebetulnya. Jadi, bukan hanya terpaan anginnya yang semakin kencang, semakin besar, tapi potensi keuntungannya juga semakin besar, semakin terbuka. Ya, Jadi jangan pernah takut naik ke ketinggian ya, Dan jangan pernah merasa cukup hanya di ketinggian 3 meter atau 5 meter saja Terus naik sehingga benar-benar Anda di puncak pohon itu ya. Nah sahabat-sahabat <tuh> yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala E, terkait dengan justifikasi ini sudah takdir. Saya kadang-kadang langsung agak sedikit e, apa be, terganggu pemikiran saya ketika seseorang menjustifikasi kondisinya dengan sebutan ini takdir. Ya mau di gimana lagi emang ini udah takdir saya. Ini adalah kalimatul hak. Eurodobi hal batil kata-katanya benar ini takdir benar tapi Eurodobi hal batil kata-kata yang benar itu digunakan untuk tujuan yang tidak benar yaitu untuk menjustifikasi kelemahanan dia menjustifikasi ke apa, kemalasannya dan ketidakmampuannya ketakutannya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, dengan alasan takdir ya Memang takdir Cuma yang jadi masalah Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala, Justru Karena ini adalah takdir Maka Menurut saya Anda harus terus berusaha Memaksimalkan potensi Memaksimalkan seluruh kemampuan Anda Kenapa saya bilang demikian Dari mana Anda tahu Kalau anda kalau takdir Anda itu Hanya 3 meter dari mana Anda tahu kalau takdir Anda itu hanya se pendapatan sehari hanya sepuluh ribu, hanya seratus ribu? Dari mana Anda tahu takdir itu? Kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kecuali kalau Anda punya bocoran, ya, kalau teman-teman punya bocoran, dapat wahyu bahwa Anda sudah rizki, Anda sudah ditakar, sudah dipatok sehari sepuluh ribu, ya, lain urusan. Tapi karena anda tidak punya, eh, tidak pernah dapat wangsit, dapat wahyu dari Tuhan, ya, sehingga anda tidak tahu sebenarnya takaran takdir saya, rizki saya itu sebenarnya seberapa. Karena anda tidak tahu, maka lakukan terus apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan menjadikan takdir sebagai justifikasi kemalasan anda. Lebih lagi teman-teman sekalian Kita juga harus memahami Apa itu sebenarnya takdir Ya Para ulama misalnya membagi takdir itu ada dua Ada mu'alak, ada mubrom Ada takdir yang bisa berubah Dan ada takdir yang tidak bisa dirubah Ya Memang kalau ini sudah takdir Tidak bisa dirubah Ya Sementara ada takdir yang bisa dirubah. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah adalah kematian. Ya, ya. setiap manusia yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa, liqolil maut bahwa setiap orang itu pasti akan meninggal. Ini takdir, ya. Yang tidak bisa dielak oleh siapapun, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Namun, di mana Anda meninggal, bagaimana cara meninggal, ini masih dalam wilayah usaha Anda. Ya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, jangan menjustifikasi dengan takdir untuk mendukung Ketidakmampuan anda atau kemalasan anda, ketidakberanian anda beranjak ke kondisi yang lebih baik. Ya, takdir itu apa sih teman-teman sekalian? Takdir itu artinya secara sederhananya adalah ukuran, yaitu ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Ya, nah. Suat, ada sebuah kisah ya untuk mengantarkan sedikit pemahaman kita terhadap apa itu takdir dan apakah takdir itu bisa berubah suatu hari Alim Ni Abi Thalib karena Allahu wajah bersama beberapa sahabatnya berteduh di sebuah gubuk ya atau rumah yang tua ya kemudian Entah mendengar suara atau ada tanda-tanda yang apa, Albi Abi Toleh memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk keluar dari gubuk itu, dari rumah itu. Dan ketika mereka sudah di luar, tidak berapa lama gubuk itu ambruk, ya jatuh. Ya. Lalu salah satu dari sahabatnya bertanya, ya. Kami mukminin wahai alim di kenapa kita menghindar takdir Tuhan? Wah ini ini pertanyaan ini eh, kelihatan benar tapi sebetulnya tidak. Ya. Kenapa kita menghindar dari takdir Tuhan? Kata sah sahabat itu. Lalu alim di abitolim menjawab bukan menghindar dari takdir Tuhan. <kata> kita tidak menghindari takdir Tuhan yang kita lakukan adalah berpindah dari satu takdir Tuhan kepada takdir Tuhan yang lain. Ya. Kalau kita tetap ada di bangunan itu, maka takdir yang akan berlaku adalah kita tertimpa bangunan itu. Mungkin juga berakhir dengan kematian atau paling tidak patah-patah tulang. Ya, Tapi ketika kita keluar, dari rumah itu maka takdir yang berlaku kepada diri kita adalah ya keselamatan seperti yang dirasakan sekarang nah, itu ya ada kasus lain lagi yang kira-kira mirip seperti ini yaitu e, kisah khalifah yang kedua Umar bin Khattab ya dalam sebuah perjalanan ke Syam Ya, yang membutuhkan waktu cukup lama dari Madinah ya ke ya. Eh, Perjalanan dimulai dan ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ya ada informan. Biasanya kalau perjalanan kenegaraan, ya kalau tidak salah ini semacam membawa sebuah pasukan yang cukup besar, ya. Uh, sampai di pertengahan tiba-tiba ada informan ya, ya emang udah berangkat duluan datang dan membawa kabar bahwa di perjalanan ada sebuah kampung ya sebuah kota yang sedang mengalami wabah seperti uh, apa ya uh, Ya, Covid lah mungkin seperti sekarang ini ya, atau bahaya atau sebuah penyakit yang membahayakan yang menular. Nah, padahal wilayah itu ya e, kota itu e, menjadi jalan paling dekat agar bisa segera sampai ke Sam. Maka lalu apa yang diputuskan oleh khalifah kedua? Khalifah kedua memutuskan untuk mengatur kembali perjalanan. ya Kalau tidak lewat kampung itu harus memutar ke uh, wilayah yang lain. Mungkin menambah satu minggu bahkan lebih waktu perjalanan. Tentu ini akan berpengaruh terhadap uh, finansial Ya, eh, yang sudah dipersiapkan. Nah, juga ada sahabat yang bertanya kepada Khalifah kedua kepada Umar bin Khattab, apakah kita menghindar dari takdir Tuhan? Ya, karena eh, Khalifah kedua ini memutuskan untuk tidak melewati kampung itu. Ya. Ya, oh, sahabat ini ya uh, dengan sangat yakin. Ya, kalau kita kan uh, dalam kebaikan, kita dalam misi kebaikan, dalam misi jihad, ya, kenapa harus takut dengan penyakit? Ya. Kalau kita berada di jalan yang benar, maksud sahabat ini, ya kita tetap aja sesuai dengan rencana melewati kota itu. Tapi Umar bin Khattab memutuskan. Untuk tidak melewati kampung itu Dan jawabannya kira-kira sama dengan e, jawaban Alib Abi Bukan menghindar dari takdir Tuhan Tapi berpindah dari satu takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain Kalau kita memaksakan diri masuk ke kampung yang sedang ada wabah Ya takdir kita bisa terkena wabah itu Ya tapi kalau kita mencari alternatif lain atau menunda perjalanan, maka takdir yang berlaku juga akan berbeda. Ya. Sahabat-sahabat, eh, ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah ini saya memahami bahwa takdir itu adalah hukum sebab akibat. Ya. Ketika Anda makan cabai, maka takdirnya adalah Anda kepedasan. Ketika Anda minum susu, minum vitamin, maka takdir yang berlaku adalah badan Anda sehat. Tapi ketika Anda meminum racun, maka takdir yang akan berlaku pada diri Anda adalah kematian. Dan di hadapan kita ini, kita dihadapkan mungkin berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar sebab yang masing-masing akan melahirkan akibat yang berbeda-beda. Karena itu, jangan menjustifikasi kemalasan kita, ketidakberanian kita mencoba dengan ungkapan ini udah takdir. Emang nasib saya udah seperti ini, mau gimana lagi? Ya jangan menjadi seorang fatalis ya. Apalagi menyebut dirinya ya kita kan harus bersabar. Sabar mungkin suatu saat dalam kesempatan lain kita akan bahas juga tema tentang sabar ini ya. Tapi intinya sabar bukan berarti nerimo ya, bukan berarti pasrah begitu saja tanpa sebuah usaha. Dan agar sahabat-sahabat, teman-teman berani berpindah dari zona aman ke zona aman yang berikutnya, ya agar sahabat-sahabat eh, berani merubah kondisi yang ada sekarang ke kondisi yang lebih baik, agar tidak hanya berdoa, how will ahwalana hal, tapi anda sendiri berupaya untuk merubahnya merubahnya saya akan ajak anda untuk berhijrah. Hijrah dalam arti berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ya, ketika eh, hijrah Nabi mengajak, memerintahkan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, ada sebagian sahabat Ya, dalam riwayat itu disebutkan kalau orang yang hijrahnya untuk dunia kira-kira maka dia akan mendapatkan dunia. Tapi ketika hij niat hijrahnya untuk akhirat maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Artinya dengan berhijrah ke Madinah ya tidak tidak hanya perbaikan dari sisi aqidah ya mengamankan aqidah dan keselamatan jiwa, tapi juga beberapa muhajirin mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi dibanding sebelum hijrah. Jadi dan hijrah ini perlu mental yang kuat ya. Transmigrasi mungkin Anda kalau memang di wilayah Anda sudah terlalu sempit, maka carilah, pindahlah ke wilayah yang lain yang mungkin di situ Anda akan terbuka. Rezeki Anda akan uh, rezeki Anda akan berlipat-lipat ya Jualan Anda akan lebih laris ya. Maka Cobalah Ketika kondisi Anda nampak begini-begini saja uh, Ada perubahan namun tidak begitu berarti Beranikanlah diri Anda Untuk berhijrah Baik berhijrah tempat Anda pindah ke Kecamatan lain, ke kota lain, bahkan ke negara lain Juga berhijrah dalam arti e, Mungkin asalnya jualan A Berubah menjadi jualan B ya Asalnya e, Melakukan plan A Berubah menjadi plan B Ini juga kategori hijrah Artinya Anda memang merubah Merubah tempat, merubah strategi Merubah perencanaan Ya itu juga kategori Anda telah melakukan hijrah. Dan dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjanjikan bagi orang-orang yang berani berhijrah, akan diberi rizki yang luas. Uh, A'udzubillah minas shaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim saya akan bacakan. Surat An-Nisa ayat 100 eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillah wasaah. Barang siapa yang berhijrah fi di jalan Allah, sabilillah di sini tidak berarti artinya Anda eh, hijrah dalam keriduan Allah dalam kebaikan untuk mencari eh, nafkah untuk dakwah apapun fisabilillah di sini artinya eh, cukup luas ya jadi tidak hanya tempo dulu saja ya wa may yuhajir fisabilillah barang siapa yang berhijrah fisabilillah dalam jalan Allah dalam keriduan Allah sesuai dengan eh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yajid fil dia akan mendapatkan di bumi di bumi Allah ini muragan katsir atau wasaah ya ini janji Allah Subhanahu wa taala kalau Anda mau melakukan hijrah mau merubah diri Anda ya baik tadi hijrah tempat maupun hijrah strategi hijrah profesi mungkin ya beranilah untuk berhijrah Beranilah untuk merubah Beranilah untuk berusaha Beranilah untuk keluar dari zona aman Yang selama ini Anda nikmati Agar hari ini lebih baik dari hari kemarin Besok, bulan besok, tahun depan Menjadi lebih baik daripada hari ini Bulan kemarin dan tahun kemarin Walhamdulillahi Alamin والله الموافق إلى أقوى من الطارق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.